Dari kartu di sini kita lihat ada Seven of Swords. Jangan takut dulu dengan Swords ya. Kemudian di sini ada Six of Cups, bagus. Ini kayaknya ada ada perpindahan ya. Ada perpindahan, oke. Okay. Kemudian ada the world ya perpindahannya itu mungkin lebih ke arah transportasi, transportasi lagi transformasi ya perubahan gitu loh. perubahan lebih tepatnya perubahannya aku lihat di sini perubahan yang benar-benar di sini bagus banget ya karena yang aku lihat kalau dari six of cupsnya ini ya yang pokoknya dari dari yang cuek gitu kan cuek-cuek tapi merhatiin gitu dia benar-benar merhatiin sekarang terus kemudian di sini the world ini uh, jadi dari kamunya ngerasa ada memang ke arah percintaan gitu ya dan kamu mungkin untuk beberapa orang ada yang memang udah dapat dan untuk beberapa orang di sini itu akan dapat Ya akan mendapatkan cinta yang saya hidup semati di sini. ya aku lihat ya, yang benar-benar selamanya cinta kamu banget gini. Ya karena kayak ini tuh kayak dari tahun ke tahun, dari sio ke sio gitu kan, sio sio ke sio kan tahun ke tahun ya. Jadi uh, dari tahun ke tahun benar-benar merhatiin kamu selalu gitu ya. Jadi benar-benar ada yang namanya perhatian dari dia gitu ya. Perhatiannya dia itu nggak bakal putus gitu, bener-bener kayak cinta banget kan kalau kayak gitu, ya, bener-bener salah satu tanda cinta adalah dari sisi perhatian yang dia berikan kepada kamu, ya di sini. Dan perhatiannya itu mengalahkan hal-hal lain, ya di sini mengalahkan hal-hal lain mungkin kayak lebih cenderung condong ke arah aku perhatian sama pasanganku aja deh gitu kan ya, mungkin kalau untuk misalkan ya kayak uh, mau dibandingkan dengan orang tua mungkin gitu ya jelas berbeda di sini ya aku lihat dibandingkan dengan yang lain di sini mungkin kalau untuk beberapa orang ya yang ada pilihan gitu kan dalam hubungannya itu yang aku lihat dia sebetulnya dalam hati yang terdalam dia memilih kamu gitu loh sebagai pasangan hidupnya gitu ya meniatkan seperti itu yang aku lihat di sini kenapa karena kayak dapat cinta yang sehidup semati gimana sih gitu kan ya yang bener-bener dia itu memperjuangkan banget gitu kan memperjuangkan banget sehidup semati ya berarti di sini yang aku lihat apapun yang terjadi berarti kan tetap cinta gitu loh sama kamu ya apapun yang terjadi gitu yang aku lihat di sini segala apapun yang terjadi bener-bener kayak selalu ngeliat kamu selalu ada dan uh, berharap ya berharap terus kemudian juga Merhatiin banget, gitu kan? Merhatiin dan ngasih uh, perhatian, ya. Merhatiin dan perhatian, gitu kan? Uh, dan hal-hal lain, gitu. Kenapa dia awalnya cuek sih? Karena yang aku lihat di sini, awalnya dia ngerasa I gue kayaknya nggak terlalu uh, cinta deh, gitu kan? Tapi yang aku lihat ternyata gitu ya, Tuhan dan semesta ngasih. Uh, sesuatu hal yang lain, Tuhan dan semesta itu membolak-balikan hatinya dia gitu ya, dari yang tadinya cuek, kemudian di sini aku lihat karena dia ngerasa gitu loh, bahwa cinta yang kamu berikan itu tulus gitu kan, jadi kayak dia berusaha untuk ngasih yang terbaik juga gitu loh, berusaha untuk ngasih yang terbaik kepada kamu gitu ya aku lihat di sini dengan cara mencintai kamu selamanya, ya dengan tulus juga dan sehidup semati di sini ya aku lihat ya kalau dari kartu di sini kita lihat ada seven of swords seven of swords di sini ada kaitannya dengan gemini kemudian libra kemudian aquarius di sini ada six of cups ada kaitannya dengan cancer Scorpio dan Pisces. Kemudian di sini ada The World. The World itu bisa bermacam-macam sih. Mungkin lebih ke arah kalau ada The World yang aku lihat lebih ke arah bisa dilihat dari Sio. Kecocokan Sio ya. Itu bisa dicari di Google banyak banget kecocokan Sio kamu dengan Sionya nya dia gitu kan kalau kamu penasaran. Ya. Atau kalau benar-benar penasaran ya kita lihat di personal reading gitu kan. Ya benar-benar detail nanti. Ngasih tahu ya ya. Demikian, kalau dari kartunya, ya kita lihat dari kartu zodiaknya ini akan uh, mendapatkan apa sih, gitu ya? Zodiaknya apa sih, gitu kan, yang nanti bakalan muncul untuk beberapa orang yang lain, ya? Karena tadi bisa jadi berbeda gitu loh dengan yang sekarang, ya. Kita lihat di sini ada Pluto, Pluto itu berarti ada kaitannya dengan Scorpio, ya. Di sini kemudian... Kita lihat dari kartu berikutnya, ada Uranus. Uranus ada kaitannya dengan Aquarius di sini. Kalau kamu dapat fix sign lagi, berarti yang aku lihat fix nanti ya. Oke, Venus bisa masuk, bisa masuk ya ke arah Taurus. Uh, Taurus kemudian juga bisa jadi di sini, Libra juga ya masuk. Dan ini kebanyakan yang aku lihat. Dia itu fixed sign, gitu. Fixed sign itu yang aku lihat, dia uh, lebih ke arah pantang menyerah, gitu ya. Pantang menyerah dan uh, berusaha untuk ngasih yang terbaik, gitu loh, ya. Mungkin bisa juga yang aku lihat di sini, anak tengah, ya, uh, anak tengah gitu, atau anak kedua, mungkin dari uh, sebuah keluarga, gitu ya. Karena di sini ada the world juga, kan, ya? Di sini the world kayak dia di tengah-tengah, berarti. Mungkin ya, mungkin anak tengah gitu kan, uh, atau bisa jadi anak tunggal gitu ya, aku lihat di sini ya, kayak uh, kelihatan banget karakternya ya, karakternya uh, yang mana yang aku lihat mungkin kayak semacam kalau uh, anaknya uh, Bunda Maya gitu kan, itu L gitu ya, ada di tengah gitu kan, uh, lahir kedua gitu kan ya. Yeah. Dan itu rata-rata mungkin masuk ke dalam uh, percintaan kamu gitu ya Jadi kamu mungkin bisa jadi mendapatkan sosok yang uh, dapet cinta sehidup sematinya Itu di, dari sosok yang mungkin dia adalah merupakan anak tengah gitu lah dalam keluarganya dia ya Bisa jadi juga harus dilihat dari kalau misalkan ada ada broken home Atau beda ibu sama bapak atau beda bapak sama ibu mungkin gitu ya Itu dilihat juga mungkin ya bisa Kayak gitu. Oke itu yang kelihatan di kartu. Bye bye. Sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.